Selamat datang di mata kuliah Basis Data 1. Perkenalkan, nama saya Meliana. Saya akan mendampingi teman-teman di mata kuliah ini. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai relasi aljabar. Bahasa query adalah bahasa yang dipakai oleh pengguna untuk mengambil atau meminta informasi atau data dari basis data. Ada dua macam bahasa yaitu prosedural dan non-prosedural. Yang muni adalah relasi aljabar, tupper relation calculus, domain relational calculus. Nah, bahasa muni tersebut adalah dasar dari beberapa bahasa query yang sekarang sedang populer digunakan yaitu SQL. Relasi aljabar ini bahasa query yang tergolong prosedural, digunakan untuk memanipulasi data dalam basis data. Misalnya untuk melakukan seleksi isi baris pada tabel dan kemudian dikombinasikan pada tabel lain untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Perintah operasi relasi aljabar ditulis dalam bentuk query. Operasi aljabar dikelompokkan dalam dua kategori. Kategori yang pertama yaitu operasi seleksi baris, seleksi kolom, dan operasi penggabungan. Kategori yang kedua yaitu operasi union, interseksi, selisih, dan perkalian atau kartesian atau katesian produk. Hasil relasi aljabar berupa tabel atau relasi baru, dan tabel atau relasi ini juga dapat dimanipulasi lagi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai operasi seleksi. Ini digunakan untuk memilih isi baris pada tabel yang memenuhi kondisi yang ditentukan. Lambangnya sigma untuk operasi seleksi. Jadi, contohnya untuk menampilkan nama siswa yang masuk jurusan teknik informatika dapat dituliskan seperti ini. Nah, ini tabel mahasiswanya. Selanjutnya, tentang predikat seleksi. Notasinya, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih besar sama dengan, lebih kecil, lebih kecil sama dengan. Kita dapat menggabungkan beberapa predikat menjadi predikat yang lebih besar dengan menggunakan konektif AND OR NOT. Contohnya, untuk menampilkan fakultas dengan syarat jumlah dosen kurang dari 300 dan jumlah mahasiswa lebih besar dari 3.000 dapat dituliskan seperti ini. Nah ini tabel fakultas, kemudian tabel mata kuliah. Tabel registrasi, tabel dosen, nah, ini ada latihan, teman-teman bisa mengerjakan latihan ini untuk seleksi dan predikat seleksi. Selanjutnya kita akan bahas tentang seleksi kolom. Ini digunakan untuk memilih kolom atribut pada tabel, lambangnya pi, bentuk umumnya seperti ini. Nah contohnya untuk menampilkan NIP dan nama dosen saja dari tabel dosen dapat ditulis seperti ini. Kemudian berikutnya tentang komposisi dari beberapa operasi relasi. Tam misalkan tampilkan nama fakultas yang jumlah jurusannya lebih dari tiga. penulisannya dapat ditulis seperti ini. Dan ingat, hasil dari operasi relasi adalah relasi. Selanjutnya kita bahas tentang assignment operator. Lambangnya seperti ini digunakan biasanya untuk menyederhanakan agar tidak terlalu panjang. Jadi contohnya, bila ingin menyederhanakan relasi berikut, maka ditulis dengan uh, jmljur, misalkan ya, untuk mewakili sintak ini. Akhirnya ditulis lebih pendek, menjadi pi nama fakultas jmljur. Jmljur itu isinya ini. Jadi tentunya ini lebih sederhana penulisannya selanjutnya ini contoh bank ya teman teman bisa lihat tabelnya tabel tabungan tabel nasabah penabung cabang pinjaman dan peminjam nah kita akan bahas lanjutan materi kita di operasi union operasi union itu tujuannya untuk menggabungkan nilai nilai tabel sehingga menghasilkan tabel baru yang berisi semua baris dari tabel asal dengan menghilangkan nilai baris yang sama atau tidak ada duplikat. Batasannya hanya dapat dialkan pada dua tabel atau lebih yang mempunyai kolom-kolom atribut dengan domain yang sama. Ini notasi untuk operasi union, seperti ini. Contohnya, misalkan sebutkan semua nama nasabah yang mempunyai tabungan atau pinjaman, maka penulisannya dapat dituliskan seperti ini. Operasi union yang valid harus memenuhi beberapa hal ini. Yang pertama, dua atau lebih tabel yang digabungkan harus mempunyai jumlah atribut yang sama. Yang kedua, domain dari atribut yang digabungkan harus cocok. Jadi kedua, kolom kedua dari tabel pertama harus mempunyai tipe yang sama dengan kolom kedua dari tabel kedua. Berikutnya tentang operasi selisih. Tujuannya untuk mengurangkan baris pada tabel pertama dengan baris pada tabel kedua dengan hasil tabel baru yang hanya berisi baris pada tabel pertama yang tidak muncul pada tabel kedua. Atau, dengan kata lain, tabel hasil merupakan tabel pertama dengan menghilangkan baris yang muncul pada tabel kedua. Nah ini notasi untuk operasi selisih. Nah, selisih harus dilakukan pada relasi yang cocok atau kompatibel. Dalam arti, kedua relasi harus mempunyai jumlah atribut yang sama, domain dari atribut yang diselisihkan harus cocok, atau kolom kedua dari tabel pertama harus mempunyai tipe yang sama dengan kolom kedua dari tabel kedua. Contoh operasi selisih, misalnya diminta untuk menemukan semua nama nasabah yang mempunyai tabungan, tapi tidak mempunyai pinjaman. Maka dapat dituliskan seperti ini, dan hasilnya adalah nama Sabah, Tiga Ini, Johnson, Lindsay dan Turner. Ini diperoleh dari data ini. Selanjutnya tentang operasi interseksi. Operasi interseksi digunakan untuk menseleksi baris-baris yang muncul pada kedua tabel asal. Penulisan notasinya seperti ini, di mana kedua tabel harus kompatibel dan mempunyai jumlah atribut yang sama. Contohnya, misalnya cari semua nama nasabah yang mempunyai pinjaman dan tabungan. Nah, dengan menggunakan operasi interseksi, kita dapat menuliskannya seperti ini. Ini jauh lebih mudah penulisannya daripada harus menuliskan dengan penulisan seperti ini. Selanjutnya kita bahas tentang Cartesian product. Nah ini operasi antara dua tabel akan menghasilkan tabel baru dengan kolom atribut di mana semua atributnya berasal dari kedua tabel asal dan berisi baris yang merupakan kombinasi dari baris-baris yang terdapat dalam tabel asal. Misalnya tabel A mempunyai M atribut dengan jumlah baris A dan tabel B mempunyai N atribut dengan jumlah baris B. Apabila dilakukan perkalian Kartesian antara dua tabel tersebut, maka relasi baru akan mempunyai m plus n atribut dan a dikali b baris. Lambangnya tanda kali dengan notasi seperti ini. Ini contoh perkalian Kartesian. Kemudian ini juga contoh antara peminjam dengan pinjaman. Jadi untuk atribut yang hanya ada di satu tabel, kita tidak perlu menyebutkan traffic dari relasi tersebut. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Kemudian ini ada contoh yang lain untuk NRP dan mana nama mata kuliah yang diambil. Penulisannya seperti ini. Kemudian ini juga contoh lain lagi. Dari Cartesian produk, misalnya cari semua nama nasabah yang mempunyai pinjaman di cabang Rich. Untuk mendapatkan data tersebut, kita perlu tabel pinjaman dan peminjam. Kalau ini salah ya teman-teman, harusnya penulisannya jadi seperti ini. Nah hasil dari operasi tersebut adalah relasi dengan cabang peririt Tetapi kolom nama nasabah termasuk nama nasabah-nasabah yang tidak mempunyai pinjaman di cabang peririt Nah kenapa demikian? Karena perkalian katesian menghasilkan semua pasangan Satu dari tabel peminjam dan satu dari tabel pinjaman Iya jadi operasi perkalian katesian itu menghubungkan setiap tuple dari pinjaman dengan setiap tuple di peminjam. Nah, kita tahu bahwa jika seorang nasabah memiliki pinjaman di cabang Periris, maka ada beberapa tabel tuple, tuple di peminjam dan pinjaman yang memiliki nama orang tersebut dan peminjam. Jadi peminjam nomor peminjam harus sama dengan uh, pinjaman nomor uh, pinjaman. Contohnya kayak gini, jadi kita mendapatkan tabel peminjam dan pinjaman untuk nasabah yang mempunyai pinjaman di cabang peri-rich dan karena kita hanya memerlukan nama nasabah, kita perlu lakukan proyeksi seperti ini, jadi panggil nama nasabahnya. Nah, bagaimana kalau kita mengalihkan pada tabel yang sama? In naming convention mengharuskan relasi yang menjadi argumen dari operasi perkalian katesian mempunyai nama beda. Maka digunakan operasi untuk rename operation. Nah, rename operation ini mengizinkan kita untuk memberi nama ke hasil dari relasi aljabar pada tabel dan mengizinkan kita untuk memanggil relasi dengan lebih dari satu nama. Contohnya seperti ini menghasilkan relasi E dengan nama X. Kalau ekspresi relasi aljabar E mempunyai an atribut, maka menghasilkan ekspresi E dengan nama X dan atribut-atributnya diganti menjadi A1, A2, A3, dan seterusnya AN. Ini ada contoh, cari rekening tabungan dengan jumlah uang terbesar di bank. Strateginya yang pertama, kita komputasikan relasi sementara yang terdiri dari tabungan dengan jumlah uang yang bukan terbesar. Lalu ambil selisih antara relasi jumlah uang tabungan dengan relasi hasil nomor satu. Ini langkah-langkahnya ya teman-teman. Langkah yang pertama, kemudian langkah yang kedua. Teman-teman bisa melihat contoh-contoh ya, ada di slide. Untuk mencari semua pinjaman di atas. 1.200 dolar ada macam-macam contoh ya teman-teman bisa menyimaknya dari slide Selanjutnya kita bahas tentang operasi tambahan. Kita mendefinisikan operasi lain yang tidak ada nilai tambahan bagi relasi aljabar tetapi yang menyederhanakan query umum. Ini ada set intersection, natural join, division, dan assignment. Untuk operasi natural join, ini adalah operasi biner yang mengizinkan kita untuk menggabungkan seleksi tertentu dan perkalian kartesian dalam satu operasi dilambangkan dengan simbol join seperti ini langkah-langkahnya yang pertama bentuk perkalian katesian dari kedua tabel lalu lakukan seleksi dengan memaksa persamaan antar atribut-atribut yang tampak di kedua skema relasi lalu terakhir hapus atribut yang duplikat Jadi contohnya seperti ini cari semua nama sahabat yang mempunyai pinjaman di cabang peri maka dengan natural join hasilnya seperti ini. Lalu misalkan cari semua nama nasabah yang memiliki pinjaman di bank dan cari jumlah uang pinjaman. Nah, karena skema untuk peminjam dan pinjaman keduanya memiliki atribut nomor pinjaman, operasi natural join menampilkan hanya pasangan tuple yang mempunyai nilai yang sama untuk nomor pinjaman. Operasi ini menggabungkan setiap pasang tuple ke dalam satu tabel di dalam gabungan dari dua skema yaitu nama nasabah nama cabang nomor pinjaman jumlah uang kemudian ini contoh lain cari semua nama cabang dengan nasabah yang memiliki tabungan di bank dan tinggal di Harrison sintak penulisannya seperti ini dan sebagai catatan natural join adalah asosiatif artinya uh, seperti ini ya nasabah Tabungan dan menabung ini sama dengan nasabah tabungan menabung seperti ini. Kemudian ini contoh juga uh, untuk mencari nama nasabah yang mempunyai pinjaman dan tabungan di bank. Hasilnya sama dengan kita menggunakan penulisan ini. Contoh ini mengilustrasikan bahwa memungkinkan untuk menulis beberapa ekspresi relasi aljabar yang bentuknya berbeda tapi hasilnya sama. Selanjutnya, ini contoh cari semua nasabah yang mempunyai tabungan di cabang, dan downtown, dan uptown. Ini query yang pertama, seperti ini. Berikutnya kita bahas tentang definisi formal. Nah ini, S1 dan E2 adalah ekspresi relasi aljabar. Berikut ini ada semua ekspresi relasi aljabar. Ini ya, ada untuk penggabungan, untuk selisih, katesian produk, Kemudian yang ini adalah predikat dari atribut S1, yang ini daftar yang terdiri dari beberapa atribut di S1, kemudian yang ini untuk rename operation, nama baru untuk hasil dari S1. Ini kalau teman-teman mau coba latihannya ada di slide ya teman-teman. Okay. demikianlah pembahasan tentang relasi aljabar, semoga video ini dapat membantu pemahaman teman-teman. Terima kasih.